Yo, teman-teman kembali lagi dengan gua Evans Slot di sini ya kan bersama kakek Zeus dengan RTP terbaik kita hari ini ya cuy aduh si Zeus balik lagi ke RTP paling besar hari ini, coy hari ini sih jam sekarang, jam sekarang ini sih Zeus lagi di sembilan cuy, oh shit man. 92 persen mikir apa Cii, langsung digas lah, caca lah hari ini gua bawa modal 100.000 juga ya, beda dari sebelumnya, biasa gua, gua modal gocep gocap doang, sekarang kan 100.000 cuy, 100.000 dan uh... oke okay, belum cuy, nice, 100.000 ya kan modal ya kan, semoga aja berharap JP JP, ya. berharap JP JP dan juga yang cakep cakep, oke okay gue masih pakai pola ini apa ya pola uh, spin cepat dulu ya spin cepat terus ini gue lagi pakai spin cepat dah. ini spin cepat dulu cuy but oh aja ya hari ini kita bisa JP-JP lagi guys sebelum-sebelumnya ya, gue lupa nyampein juga buat kalian yang baru join ya ke video gua hari ini jangan lupa dibantu klik tombol like share dan juga subscribe-nya dulu cuy ya karena tiga tombol itu sangat membantu channelnya Evan slot untuk semakin semangat lagi Buat-buat tips, buat-buat trik dan pola-pola JP untuk kasih kalian semua Kalau RTP Zeus lagi naik nih cuy ya ngomong, ngomong RTP Zeus lagi naik itu ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama bagus di dalam free spin Kemungkinan kedua bagus di luar free spin Udah sih itu doang sih cuy Kalau RTP bagus tuh dua itu doang Jadi jadi pandai-pandainya kalian lah Lihat putaran ya kan Kalau sekiranya emang lagi bagus di luar free spin Bagus kalian naikin bednya pakai pola yang sama Cuman kalian harus cari momennya dulu ya, cari momennya di saat lagi pas lagi gacor nih. Langsung kalian naikin di apin. Nah, kayak gitu dia ceritanya ya. Jadi langsung aja cuy enjoy ya, enjoy tips dan trik-trik dari gua. Buat entar juga bakal main-main game Megaways ya, kayak contohnya Five Lines Megaways atau Great Rhino Megaways atau Power of Thor Megaways atau mungkin spaceman Man ya, mungkin spaceman game yang lagi meledak-meledaknya ya. Kan Allah, siap boy. Cepret. Hmm, kali 12 bor nah ini dia 31.000 oh shit, masih dikasih pecahan boy oh kali 18 jebret oh, 568.000 cuy alas ya boy nah ini dia cuy ini dia inilah mengapa gua bilang kalau RTP si Zeus lagi gacor jangan dikasih kendor sumpah ini dia buktinya cuy. ini dia buktinya kalian harus lihat ya cuy ya oke lumayan lumayan lumayan lima ribu ribu doang oke dua ribu dua ribu empat ratus ini bed musnya enak nih monolene fish ya bed yang enak monolene fish itu bed seribu dua ratus sama bed dua ribu empat ratus itu enak bacok pah bagi gue ya untuk modal-modal seratus ribu atau 50.000 puluh ribu kalau kalian pengen maksa cuman inget lagi ya lihat putarannya perhatiin putarannya jangan main terlalu asal-asalan cuy karena bahaya juga kalau kalian main dengan asal-asalan cuy ya hmm. belum mau kasih connect cuy Oke enggak apa kita ganti lagi ke Turbo 30 kali cuy Turbo 30 kali Turbo SSG kita gaskan barangkali dikasih turun sekitar-sekitar manis-manisnya ya kan aja <laughs> sekitar manis dan sekitar manis oke putaran luar sih cuy gue masih berharap putaran luar lagi sih cuy. kayak tadi tuh cuy kali apa tadi kali 12 tambah kali 6 uh, kali 14 cuy pecah 30.000 lebih ya kan hmm, gue gori banget cok Makota pecah turun kali dos 2,5 ya kan. Uh, gitu mah udah. Coba auto ada, Cok. Ah. Semoga aja lah ya si Zeus masih ngasih kebaikannya ya kan. <laughs> aduh, oke. Okay. Oke, okay, nice. Masih kuning. Ih, biru gua. Aduh. ungu aduh, Cok. Belum kenapa? kita naik 4800 sudah baik gasken ya ini baik gasken ya soalnya kita belum dapat free spin kita cek isi free spinnya semoga isi free spinnya mantap bet mantap ya, cuy semoga aja mantap bet mantap yuk kasih Zeus kasih JP-nya Zeus please oke okay. bomnya tinggal berharap bom ini bomnya please tinggal berharap bomnya ada kali 13 bor oke okay, kali tiga lumayan tambahin lagi lah ini bisa tambahin lagi mampus bentar ditambahin ih kenapa ya nah, itu dia feeling cuy itu dia feeling oh 3 kali tambahin oh man 2000 3000 cuy anjing kurang satu tutup jam pasir cocok oke enam puluh enam ribu lumayan lumayan ya kan lumayan seratus sembilan puluh jebret kali tiga jangan juga pecah oke nice kuningnya kasih pecah cuy aduh. oke kali dua cakep banget cakep banget, banget kai dua eh kasih jepela cucuk ih cakep banget loh ini bomnya tambahin lagi lah aduh itu birunya kurang satu sialan aduh cawannya kurang satu kurang satu oke nggak apa-apa nice dulu lumayan dulu, dulu. Hmm, kali 10 aja gak mau kasih konek kali 10 fialan itu, itu dia tuh kenapa Aji, kayak gitu ya giliran pecahan-pecahan kecil dikasih konek gitu Aduh. oke kali lima cakep banget cincin sekali pecah doang cok tiga ribu tiga ratus tiga ratus modal seratus Pecah dulu, birunya juga bisa. Birunya kurang satu birunya. Jeng birunya nggak pecah dong, dong. Aduh nah, udahlah, 324 okay, Nice biru cawan konek. Biru yang biasa konek. Kir. Oke lumayan. berapa sih sekarang kita? Hai, masih minus hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cuy hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, cuy hai, hai, cuy, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lebih enak cuy hai, kecahnya lebih asik lebih mantap Terus lebih lebih joss gitu ya kan jadi jangan lupa untuk main pakai oke okay. ini kayaknya gue bakal WD aja lah ya gue bakal WD aja cuy thank you banget buat kalian semua yang udah join ya cuy karena guanya dia mau di lagi cuy lumayan lah nggak apa lah ya modal modalnya tadi seratus ribu jadi 548.000 lumayan banget thank you baca ya Bos, izin pamit dulu buat kalian semua. Thank you! Jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. And bye-bye!